Baiklah persahabat, selalu dimanapun anda berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Kita mendapatkan momen spesial bahagia Momen cidukan yang sangat membuat kita baper nih persahabat ya Perhatikan deh Bunda Lesti, ini suapin Papa Bilar, ini so sweet banget ya di hadapan Marcel Radival Di hadapan pesulap merah langsung persahabat ya Sampai Marcel Radival pun itu baper nih melihat keromantisan yang secara langsung dilihat di depan mata Masya Allah, inilah kebahagiaan yang sangat luar biasa Semoga Lesnar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Dan semoga rumah tangganya langgang, amin Momen ini pun diunggah kembali Oleh akun Sabaroteng underscore Lesnar ya Kalimat caption pun dituliskan di Bandung panasnya menterang pisah, ditambah lihat Bunda Lesti ditatap lakinya kayak gitu eh uh, Ditambah lagi selanjutnya gak balik-balik, aduh <laughs> Ini sih cute banget bersahabat ya Romantis, gestrik, pokoknya idola kesayangan kita selalu bikin kita bahagia Kemudian, persahabat ya, makin dibuat bahagia melihat postingan foto Abang L Untuk penampilan hari ini luar biasa Memakai hoodie, memakai topi, lengkap sudah nih bikin Tentunya onti-ontinya kelepak-kelepak nih persahabat ya Apalagi ciwi-ciwi, aduh pastinya kelepak-kelepak banget nih Melihat penampilan baby L yang super duper keren Ganteng banget persahabat hari ini, Masya Allah ini karismanya luar biasa Doakan selalu juga untuk Abang El Mudah-mudahan Abang El ini diberikan kesehatan bahagia terus Amin Foto ini pun diunggah kembali ya Di unggahan Leslar si komik Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah dan Allah Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar kalau udah pakai kemeja, jas, pak, jaket, topi, hoodie, bikin cewek kelepak-kelepak tuh Siapa yang sudah kelepak-kelepak nih melihat abang L Memakai setiap outfit yang sangat luar biasa Hingga komentar pun banyak sekali diberikan oleh Les lovers. Kita lihat persahabat dari akun Anissa Sopiatul mengatakan Masya Allah nah ganteng banget ini mah persis banget papapnya Aduh Masya Allah ganteng banget ya Abang el hari ini luar biasa kita lihat juga komentar lain dari akun Nofri.liana mengatakan Masya Allah cakep banget sih Bang sumpah deh Bilar Junior katanya tuh semua orang aja tentunya kelepak-kelepak melihat penampilan Abang el hari ini apalagi kita melihat Abang L lagi tidur, aduh Masya Allah Gantengnya berkarisma dan pastinya semakin aur-aura nih auranya ya <luluh> Luar biasa Kita juga salpok dengan mulutnya Abang L Aduh Masya Allah, dan sangat gemes banget tuh. Inilah kebahagiaan yang sangat luar biasa hari ini yang kita dapatkan Penyamangat kita sudah memberikan asupan vitamin yang sungguh luar biasa Kemudian, merasa di Siman juga Ini ada tentunya Cidukan yang sangat luar biasa juga Ini konsep rumah dari idola kesengan kita Konsep rumah baru Diunggah di tiktoknya Kamal. Ini kebahagiaan yang luar biasa juga Rumah mewah yang sangat wow sekali Kita doakan Mudah-mudahan persahabatnya Disegerakan dan mudah-mudahan Idola kesayangan kita selalu berikan kelancar rezeki Ini rumah yang sangat mewah dan luasnya aja mencapai 1.300 Wow, luar biasa bersahabat ya Dan untuk lantai 2 Pokoknya ini Masya Allah banget bersahabat ya kita harus selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Mudah-mudahan, semoga dimudahkan segalanya urusan idola kesayangan kita. Amin. Dan untuk berikutnya juga, persahabat, kita simak di Unggan Indosiar. Satu jam yang lalu, mengunggah sebuah postingan momen video saat acara... Alumni Lida dan DA di rumah Leslar. Ini sih gasrek banget kelakuan anak-anak Lida dan DA ya. Kalau sudah bergabung, Masya Allah. <gif> Kita juga salpok banget nih dengan kalimat caption yang dituliskan oleh akun Indosiar. Hobah, kalau nggak rusuh, namanya bukan idola Indosiar lagi dangdutan tuh. Asik, hayo kalian salpok ke siapa? Kalau kita masih nya ke si cantik Bunda Lesti Yang selalu bikin adem, yang, yang selalu bikin kita happy Kemudian disimak juga di gasnya Bagas ya Siapa yang sedang menyaksikan acara Nada dan Canda Ini program terbarunya Kang Sule nih ya. Kita salvok dengan Bagas ya Masya Allah keren banget Bagas Bisa ikut syuting bareng Papa Bilar ini seru banget persahabat ya, yang belum nonton langsung aja ke Espro, Kalian tentunya disuguhkan kebahagiaan hari ini Oleh Rizky Bilar, Bagas dan Poanti pastinya Dan selanjutnya juga persahabat Info penting yang kita dapatkan bahwa jam 5 sore nanti Bakal ada vlog terbaru di channel YouTube-nya Rizky Bilar Ini juga vitamin bahagia yang tentunya kita dapatkan abang el jadi anak nongkrong di rooftop, wow ini seru banget persahabat ya, langsung aja nyalakan loncengnya jam 5 sore ini jangan sampai lupa di channel youtube Rizky Bilar kejutan vitamin akan disuguhkan hari ini dan selanjutnya juga bersahabat ya, pastinya kita selalu menyantikan idola kesengan kita tampil di atas panggung ya Doakan mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu memberikan surprise yang luar biasa di atas panggung dan semoga ada duet lagi nih bareng Raisa Amin. Kita doakan yang terbaik, kita dukung dan support yang terbaik. Kita masih menunggu sidokan terbaru hingga kabar baik berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan info-info terbaru dan kabar menarik dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Bang Minu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.